Oke pak, kembali lagi bersama saya Dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Bagaimana cara menggunakan atau mungkin menginput cheat Pada game ps 1 ya Dari emulator FXXE dari Android ya Dan uh, sebenarnya untuk nge-cheatnya gampang banget Kalian cukup uh, masukin cheatnya gitu Dengan kode game short Dan kalian cukup cari aja di Google Dan kalau kalian misalnya mau pakai Android silahkan Cuman sini saya mengeditnya menggunakan PC ya Jadi atau mungkin laptop ya Biar lebih gampang aja sih Cuman kalau kalian lebih enak pakai Android ya silahkan gitu Dan intinya kalian cukup buka aja untuk ke directory dari HP kalian biasanya ada di penyimpanan internal ya untuk uh, aplikasi EPXE ini Cuman kalau kalian mungkin uh, pindahin ke kartu eksternal ya mungkin ada di eksternal Dan kalau misalnya nggak ada di phone atau mungkin nggak ada di eksternal gitu ya kalian bingung Kalian cukup cari aja mungkin kalau kalian pakai komputer atau PC kalian cukup cari EPXE gitu ya kan, Cukup enter dan tinggal kalian tungguin sampai muncul gitu ya dan setelah ada foldernya di sini kalian cukup klik saja dan tinggal kalian klik aja yang ada namanya cheats gitu ya kalian cukup klik aja dan nanti di sini akan ada nama-nama dari game yang kalian punya gitu ya dan uh, sebenarnya sih untuk gamenya ini kayaknya ya, kayaknya ini harus minimal sekali dulu di launch gitu ya. Atau mungkin kalian uh, harus uh, download dulu cheat kodenya dari fpsx -E nya Karena kan kalau di FPSX itu kan ada opsi download cheat code gitu kan. Atau mungkin kalau kalian misalnya mau cari kodenya gitu kalian ada kan. Ada kan setiap kalau kalian misalnya mau main game gitu atau mungkin mau run game. Itu akan ada kode dari gamenya. Dan itu biasanya SLUS, strip gitu atau apa. Tapi kalian jangan ganti dengan strip, kalian ganti dengan underscore dan kalian harus pastiin formal formatnya adalah .txt gitu dan setelah itu kalau misalnya udah ada di sini filenya kalian cukup klik saja gitu kayak gitu dan nanti kalian cukup uh, masukin kodenya ini adalah kode-kodenya gitu ya ini adalah kode game Shark-nya. dan untuk yang hashtag bowfu all codes ini adalah nama nama karakter gitu ya dan all codes ini maksudnya adalah nanti yang harus di atau mungkin yang bakal di saat kalian uh, buka CPSXE -E -E nya gitu ya Jadi kalian nanti kalau mau di checklist gitu, Kalian cukup checklist aja Jadi hashtag ini adalah untuk checklist Atau mungkin untuk ngasih nama gitu ke kode satu karakter ini gitu ini ada beberapa karakter ada banyak juga ada uh, ada senjata dan ada item juga gitu dan ini cukup kalian masukin aja ke situ dan jangan lupa kalian klik file terus kalian save gitu ya atau mungkin CTRLS untuk shortcutnya dan untuk cheatnya kalian bisa cari di Google gitu ya kalian cukup ketikkan aja nama gamenya misalnya uh, final fantasy uh, save uh, cheats Cheats, game shark codes mungkin kayak gitu dan nanti akan uh, muncul di yang paling atas biasanya atau mungkin di game facts biasanya sih saya uh, dapatnya cuman kadang-kadang suka nggak ada juga cuman ya kalian klik aja gitu ya, yang ada gitu ya dan di sini UFF Site kebetulan gitu untuk kodenya dan untuk yang persona saya sih beda lagi ya untuk yang persona bukan di sini kalau nggak salah nggak nggak item kayak gini. kalau nggak salah websitenya tuh kayak uh, ada tabelnya gitu ya kan beda dan ini ya ini dia ya masalahnya gitu ini kalian nggak bisa uh, copy kodenya doang gitu ya jadi kalian harus uh, masukin kodenya gitu ya ke word dulu gitu kalau di sini saya makanya saya lebih enak pakai uh, pc atau mungkin laptop ya karena begini gitu karena bakal bakal kayak begini dan uh, kalian cukup masukin ke word dan nanti ini bisa kan tabel kan nah ini nanti kita akan delete untuk yang sebelah kirinya gitu ya sini kita akan blank dokumen ctrl v dan di sini kita akan delete yang sebelah uh, kiri ini tanpa harus uh, ngelihat yang sebelah kanan ya untuk yang citkode nya kan cukup hapus gitu ya dan selnya kita akan oke okay aja gitu dan nanti uh, di sini sisanya sebelum, sini kita akan hapus juga sisanya hapus juga gitu, udah kita oke okay, dan nanti di sini kita akan masukin aja kodenya langsung. Nah, cuman kalau kayak begini kalian nggak tahu juga kode mana gitu ya yang diaktifin atau yang enggak gitu, makanya kalian harus satu-satu uh, kayak tadi dengan pakai hashtag itu kan untuk uh, di uh, ininya, misalnya di sini infinite HP dan MP ini gitu ya, misalnya nih HP itu adalah help point dan uh, magic point ya untuk penalti tujuh misalnya. Kalian cukup uh, masukin misalnya ke sini gitu ya misalnya uh, infinite apa gitu ya terserah atau mungkin apa nama kodenya jangan lupa kasih hashtag dan nggak harus pakai kode dari gamenya gitu dari uh, cheat-nya ini kalian cukup yang penting ada hashtag ada kode game nya gitu dan nanti kalian tinggal buka di fpssa nya gitu kalian cukup tinggal main gitu gampang banget sih ya dan sebenarnya oh Bang saya masih bingung masih pusing karena nggak pakai Android-nya ya memang saya tadinya pengen gitu ya pakai Android-nya langsung gitu cuman Uh, saya satu lebih enak pakai PC dan yang kedua saya nggak tahu record ancoitnya pakai apa dan kalau pakai Air server harus bayar juga sih tadinya saya mau beli Elgato cuman karena lagi lockdown gitu jadi tidak bisa keluar rumah gitu ya dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya semoga aja kalian paham semoga gitu ya. <laughs> kalau nggak paham ya udahlah gitu ya ya karena mungkin bisa coba berkali-kali nonton video ini cuman ya kayaknya sih Uh, mungkin bakal membingungkan juga, karena di sini saya menggunakan PC dan saya lebih enak pakai PC juga, sih. Ya, dan ini kayaknya cukup segitu doang, sih. Ya, untuk videonya, thanks for watching. Bye bye.